Yang dibutuhkan atau apa-apa yang diperlukan dalam penulisan ilmiah. Nah, sesi pertama kita, kita sudah kemarin sedikit membahas mengenai sejarah perkembangan. Saya tidak akan bahas lagi, Bapak Ibu bisa mencari lebih banyak materi ataupun lebih banyak masukan dari internet. Ya, kayaknya sekarang udah banyak, jadi tinggal dicari aja sesuai dengan kebutuhannya. Saya akan lebih ke pertemuan kedua ini membahas mengenai frasa, klausa, dan... Kalimat kemudian nanti jenis-jenis kalimat yang ada kayaknya ini sebenarnya sih secara common itu udah pasti familiar ya dengan eh, apa kegiatan sehari-hari karena apalagi yang sudah kerja pasti sudah familiar menulis email kemudian menulis proposal atau bahkan menulis surat atau korespondensi itu kan pasti pernah kita lakukan tapi karena mungkin kita nggak aware dalam artian ini namanya jenis kalimat apa sih ini apa sih? yang mana sih frasa, yang mana sih klausa. Tapi itu kan eh, hanya tinggal nanti merefresh aja. Oh, jadi ternyata selama ini yang saya tulis ini, ini kalimat, ini klausa, ini frasa, seperti itu. Nah, kemudian kita di materi pembelajaran keempat itu kita akan mengenai eh, ejaan dan unsur serapan. Kemudian yang kelima ini struktur paragraf. Kemudian, nah, untuk ketujuh juga masih paragraf nanti juga diselang-seling ya di dalam materi kita, kita tidak hanya karena kita banyakan asinkron ya kalau MPDU ini jadi nanti akan diselipkan dengan tugas-tugas kecil, bukan tugas yang seperti, kan kalau memang pertemuan kita kan 16 kali ini kan dua ujian, dua tugas ya Bapak-Bapak ya. Tapi nanti eh, di setiap pertemuan mungkin kita akan adakan tugas, tapi tugas kecil hanya sedikit. Eh, pengen tahu pemahaman Bapak-Bapak mengenai materi yang disampaikan, terus eh, kira-kira contoh-contoh atas materi yang disampaikan itu apa. Bukan tugas dalam arti menganalisa, ma ma apa, menganalisa jurnal, menganalisa jurnal belum. Nah nanti agak kompleksnya itu setelah UTS kita belajar cara menulis esai, cara menulis proposal, dan kemudian nanti ujungnya adalah kita akan praktek penulisan artikel ilmiah, gitu. Untuk ujiannya pun ya tidak berdasarkan hanya materi ya, ada beberapa contoh memang materi, tapi kita lebih nanti karena kita mau berbasis outcome-nya itu adalah penulisan, jadi mungkin dalam tugas pun nanti kita akan minta bapak ibu itu menulis Artikel tapi enggak panjang, bukan? belum ilmiah ya. Cuman contoh penulisan artikel, mungkin berita, atau mungkin dalam kegiatan sehari-hari itu gimana sih kalau kita mau membuat dalam bentuk laporan, dalam bentuk artikel itu seperti apa. Seperti itu Bapak ya. Ini masih belum ada ibunya. Ini, ya. Ini ketua sukunya Pak Haryo kan ya? Benar ya Pak Haryo ya? Ya betul, betul Bu. Ketua okay. kelas masa. Jadi berarti... Indonesia ketua kelas ya, uh, jadi ini kan dari awal ya, kayaknya udah sama semua kan ya, uh, teman-temannya dia lagi, dia lagi gitu, jadi sepertinya sudah familiar ya, saya yang belum familiar sih dengan bapak-bapak semua nanti uh, sebelum kita masuk ke materi, saya mau kenalan sedikit ngobrol sih sebenarnya bukan, bukan ini, supaya nanti uh, bisa sayang dengan bapak-bapak, karena kan tak kenal maka tak sayang ya oke okay. oke uh. Oke, kalau untuk apa kontrak belajarnya, basically sih sama ya, seperti tutor atau dosen yang lain, kita akan ada 16 kali pertemuan, dua tugas dan dua ujian, baik tengah maupun akhir semester. Nah, saya sarankan untuk pengerjaan tugas, pengerjaan ujian, dikerjakan semaksimal mungkin, tidak perlu harus, meras, harus berpikir dalam artian, saya harus sempurna banget nih, bahkan karena jadi menghambat. Itu Jadi pokoknya kalau memang ada permasalahan atau mungkin ada kendala, bisa nanti sambil pengerjaan itu bisa kita saling sharing. Bisa di WA Group, atau mungkin nanti bisa japri ke saya. Tapi saya eh, mohon tidak men-skip untuk tugas ataupun eh, ujian-ujiannya. Karena sayang ya nilainya kan kosong, itu padahal kontribusinya lumayan ada tiga dan 15%. Jadi merujuk kepada pembelajaran-pembelajaran uh, sebelumnya itu, kayaknya saya sayangkan gitu. Uh, dia rajin, pikon tapi dia tugas nggak ngerjain. Ujung-ujungnya nanti lulus gitu loh. Atau mungkin tiba-tiba dia melewatkan ujian akhir atau ujian tengah semesternya. Kan sayang gitu. Dia sudah uh, ikut aktif diskusi, terus ikut aktif dalam apa? pikon selama satu semester atau enam bulan, empat bulan lah. Gitu kan, terus tiba-tiba hanya karena dia yang mengerjakan tugas dia nggak lulus terus harus ngulang lagi. Jadi uh, wasting time, wasting money gitu kan, ngapain gitu, sayang banget. Jadi saya harap di kelas ini bapak-bapak semua, kalau saya lihat dari outlooknya sih kayaknya udah rajin-rajin semua nih, udah profesional-profesional semua di bidangnya. Mungkin juga punya banyak atau lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dibanding saya. Jadi nanti kita lebih banyak sharing ya event tutor pun kan juga bukan manusia yang perfect ya bukan dalam artian saya ngerti semua enggak mungkin bahkan bapak, bapak bapak di sana tuh lebih ngerti daripada saya nanti boleh berbagi pengalaman dan pengetahuan yang bapak bapak miliki ke saya jadi kita sama-sama saling belajar oke okay, uh, kita karena langsung masuk materi uh, berhubung sudah jam 3.15 di saya nah sebelum masuk materi kan tadi saya mau kenalan paling ambil tuh kenalan dari kepala suku ya biasanya ya. Pak Haryo, selamat sore Pak Haryo. Suaranya? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak aku tadi. Oh iya, ya. makanya kayak ngomong tapi saya nggak mendengar apa-apa gitu. Ya. Monggo Pak Haryo, mungkin teman-teman sudah kenal, sudah akrab tapi saya belum kenal, jadi saya ya. pengen kenal aja. Ya selamat siang, eh selamat siang, selamat sore ya Ibu Mia. sore. Assalamualaikum, perkenalkan okay. nama saya Haryo. Haryo saya, mm -hmm. nama saya Haryo, Bu Tommy Sili, okay. Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, okay. ya, sehari-harinya saya anu, Bu. Apa namanya uh, ya? Jualan online, terus sama apa namanya? Uh, berdagang, Bu. Apa makanan, Bu? Di, oh, uh, online juga, atau on, buka anu, Bu, tempat oh, gitu enggak bu biasanya saya terima orderan aja bu sama oh, kecil-kecilan okay. sama istri bu anu, usaha ya, gitu bu kecil-kecilan nanti kalau ditelapen lama-lama jadi besar kok pak amin ya oke okay. makasih banyak pak Haryo sekarang mau ke pak Ryan monggo pak Ryan halo assalamualaikum bu ya waalaikumsalam selamat ya, pertama terima kasih bu tadinya saya ini ya, uh, saya sangka kita akan belajar puisi ya bu, uh, peribahasa dan lain-lain ya. Nah ternyata tadi, tadi semangat saya bu, wah oh, ini ternyata goal-nya karya ilmiah bu ya. ya. Jadi memang insya Allah akan mensupport kita nanti dalam membuat tugas akhir jurnal dan lain-lain. Makasih bu ya. Uh, ya bu, Oke. perkenalan. Uh, jadi saya uh, asal Bali bu, tapi lahir di Malang, pernah tinggal di Surabaya, pernah tinggal di Jakarta. Sekarang domisili di Bandung, Bu. Jadi, saya uh, Boboto, ya, mana -mana ya, saya Boboto Bonek, <laughs> Aremania juga, Bu. Bali United juga, Bu. Ya, <laughs> profesi seharian, Profe... Oke, okay. tapi mana yang lebih dini, di yang lebih dicintai, yang mana? Eh, ah, saya suka sama semua, Bu. Jadi, kalau bicara bola, eh, ya, saya suka sepak bolanya, Bu. Yang menang siapapun, okay. bebas lah, Bu. Gitu ya. <laughs> Ya, Bu. Terima kasih, Bu. kompetisi yang penting sportif, ya Pak. Ya, yang terbaik, Betul. pokoknya yang selama bimbingnya. dia sportif, pokoknya kita support juga. Iya, Bu. <laughs> Oke, okay. okay, berarti uh, saya skip. Terima kasih, Pak Ryan, untuk perkenalannya ke Bapak Faisal. Ya. Sore Bapak. Sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Domisili uh, di... Kabupaten Bogor, Gunung Putri. Oke, kerja di sana, Bapak posisi kerjanya? Ya, kerjanya di Bogor juga, Ibu. Perusahaan swasta. Oke, tinggal juga di Bogor. Iya, tinggal di Bogor. Baik, oke. Terima kasih Pak Faiza. Sekarang kasih, saya mau kenal sama Pak Jatmiko, ya. Tadi sempat kayaknya muncul, terus kemudian off cam lagi. Mungkin lagi dalam posisi di tempat kerja ya, Pak Jatmiko ya? Selamat sore, Pak dalam kerja waalaikumsalam ya ya maaf nih bu saya nggak bisa ikut mikol karena bisa mendengarkan saja ini percakapan baik jadi ya, mendengarkan okay. sama saya chat mikol saya asal hmm. chat chat timbu tinggal saat ini di sidoarjo ya Jumisiri di sini di sidoarjo kerja di surabaya bu hmm, oke okay. tetanggaan berarti sama pak Haryo ya uh, tetanggaan bu tapi, jujur saja, belum pernah ketemu. Mungkin Wah. karena saling itu, ya, <laughs> ketinggian sibuk sebenarnya, tapi bareng. <laughs> Oke, bisa Pak. Nanti tinggal di-schedule aja. Di-schedule kapan lowongnya? Nanti tinggal ketemu titik poinnya di mana. Oke, makasih ya. banyak, Pak Jatmiko. Saya yang saja kali ini. Boleh ya, tidak apa-apa. Nanti, kalau ada yang kurang jelas, maaf. boleh ditanya di forum diskusi atau di WA grup, ya, Bapak. ya. Eh, ini nggak pakai WA grup ya? Kayaknya pakai Telegram ada, ya? Ada Bu? Ya, baik. Oke, okay, makasih. Oh iya. Ya. Oke, okay. uh, saya mau ke Pak Rohmat. Sore Pak Rohmat. Lagi, nggak bisa ini ya? Mungkin ya. Oke, okay. uh, saya skip. Saya ke ini, Pak Ismarwanto. Ya, selamat sore, Bu. Assalamualaikum Sorry. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya, Ismarwanto, Bu, uh, domisili di Jogja sekarang. Kerja oh. juga di Jogja. Oke, okay. kerjanya di bidang apa, Pak? Uh, saya di bidang IT, Bu, tapi di perusahaan Jarmadi. Oh, Oke, okay. pegang IT-nya, programmer atau apa? Uh, saya kebetulan pegang dua-duanya hampir semua oh, hampir Keseluruan semua IT saya oh, bisa. In ya, berarti ya pak yang penting ya. IT ya dari betul. A sampai Z-nya ya betul ibu oke oke terima kasih bapak ya. Salam sekarang tenang, ya. saya mau ke iya sama-sama bapak ke Pak Dika sore Pak Dika oke karena nggak respon mungkin lagi dalam perjalanan atau dalam kondisi yang tidak bisa uh, apa bicara ya Oke, ini Pak Yohan. Ini ke pertemuan kedua kita ya, kayaknya Pak Yohan. Ya, apa ketiga ya? Mm, sebelumnya di mana ya, Bu? Ini saya kan, lupa malah. SD kan? Uh, Kalau saya tidak salah, waktu tahun ya tahun lalu lagi, semester kemarin kan saya ngajar di apa, mata kuliah bahasa Inggris sama oh, iya, analisa, benar. ya, sama pengantar iya, betul, SIB betul. ya. Iya betul. Mm -hmm. Saya cuma hafal namanya doang tapi um, apa jadi nama-nama yang familiar itu biasanya saya ingat cuma saya lupa sebenarnya payahan yang mana ya karena kayaknya jarang on cam ya Iya jarang soalnya sering di sering di tempat kerja Bu Di tempat kerja ya ini sekarang bisa on cam mm -hmm. tapi di tempat kerja atau ya, lagi off Betul Enggak lagi di tempat kerja Oke, ya tidak apa-apa kalau misalnya memang tidak memungkinkan, nggak masalah off cam. Uh, yang penting nanti kalau ada yang hal tidak dimengerti atau mau ditanyakan, monggo di share di forum diskusi, ya Pak? Iya Bu, siap. Oke, makasih. Sama-sama Bu. Hmm, nah ini ada satu-satunya ibu di kelas ini yang maksud saya yang masuk itu ada Ibu Sela atau Mbak Sela? Eh, uh, boleh dipanggil Mbak Bu. Oh boleh dipanggil Mbak ya. ya. Oke okay, kalau Ibu kesannya tua banget ya? Iya, saya baru berdua. Aduh oh, masih fresh graduate banget itu kayaknya. <laughs> Gimana Mbak Sela? Posisi di mana? Lagi di Pontianak. Hmm, jauh ya. Kerja di sana atau hanya kuliah saja? Kerja juga. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu sebagian, walaupun di kelas SI, cuman memang kayaknya cuman Pak Yohan aja yang pernah ambil kelas saya sebelumnya. Mungkin ini dulu waktu semester 3, kelasnya kelas apa? Sama juga ya ini ya. Ini kelas apa sih? SI, O oh, SI402. Saya biasanya ambil waktu itu, saya ngajar yang di kelas 05. Oke, okay, untuk menghemat waktu, karena sudah semakin sore, mungkin Bapak-Ibu juga masih ada kesibukan lain, kita langsung masuk ke materi pertama ya. Materi kedua, maaf. Materi eh, kedua, untuk sesi kedua ini, di mana kita akan membahas mengenai klausa, frasa, dan kalimat. Seperti tadi yang eh, saya bilang, sebelumnya kita eh, tidak belajar ya, parayan ya, puisi, membahas peribahasa gitu kan, karena memang, tujuan kita kan udah beda ya beda sama kalau kita belajar yang dari basic ini sebenarnya kita tidak belajar dari basic jadi kita lebih ke udah advance nya pak gimana sih cara menulis artikel yang benar gimana sih cara menulis jurnal supaya bisa mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan seperti itu ya pak ya jadi uh, kalau misalnya itu memang harapan bapak malah jadinya saya bingung ngajarin apa nih peribahasa terus kemudian uh, apa majas majas itu kayaknya dulu zaman sd apa smp ya pak ya saya lupa deh Uh, jadi sekarang ini kita membahas cuman sekilas, hanya merefresh kembali, hanya mengingatkan kembali apa sih yang dimaksud ini, apa sih yang dimaksud itu gitu loh, supaya menjadi bahan kita untuk dalam penyusunan artikel ataupun jurnal ilmiah. Nah uh, pertama-tama kalau kita kata kan sudah tahu ya, pasti kata itu apa, hanya berdiri sendiri. Dan mempunyai, kadang mempunyai arti, dan kadang tidak. Karena kadang, kadang ada kata benda, ada kata sambung, gitu kan? semua intinya kata itu ya gabungan dari huruf-huruf. Nah, untuk bisa memiliki makna, biasanya itu kata harus berupa bisa berdiri satu, berdiri dua, tapi untuk menjadi sebuah kalimat, basic yang paling kecil di atasnya kata itu adalah frasa. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki arti. Ciri-cirinya dia terdiri dua kata dan tidak mengandung predikat seperti contohnya ini ya bermain bola mawar merah seragam sekolah baru gitu kan itu ada artinya cuman tidak berfungsi sebagai uh, sebuah kalimat jadi hanya sebagai banyak penekanan saja atau hanya sebagai keterangan saja karena dia bisa berfungsinya hanya uh, dalam grammatical jika disambung dengan unsur-unsur uh, yang lain. Seperti ada unsur predikatnya, ada unsur objeknya, sedangkan kalau frasa ini hanya biasanya berupa subjek. Kemudian di atasnya frasa itu dan namanya klausa. Klausa ini kalau tadi frasa itu dia tidak mengandung predikat, walaupun sama-sama terdiri dua kata atau lebih, sedangkan kalau klausa dia sama-sama terdiri dua kata, tapi biasanya dia mengandung, Minimal dua unsur, yaitu subjek dan predikat, tetapi dia tidak memiliki intonasi akhir, jadi nah. tidak nah. bisa dianggap sebuah kalimat utuh karena kadang tidak memberikan keterangan atau uh, pelengkap yang jelas bagi si uh, lawan bicara atau bagi si pembacanya. Ini contohnya karena sakit, hanya itu. Kita nggak tahu nih, terus kalimatnya kenapa kalau karena sakit? Atau contoh lainnya, setiawan sering kehujanan. Itu hanya kayak cuman kayak pelengkap, hanya keterangan. Tapi tidak bisa menjadi sebuah kalimat yang utuh. Karena dia kita tidak tahu nih, ini setiawan sering kehujanan itu berupa pertanyaan misalnya atau dia berupa keterangan atau mungkin sebenarnya masih ada kalimat lanjutannya karena dia tidak ada intonasi akhir dan tanda baca. Ini ciri yang paling terlihat ya, tidak ada intonasi akhir, tanda baca tidak bisa dibedakan, ini apa sih gitu loh, mau menerangkan apa? Pertanyaan, pernyataan, atau mungkin perintah, tidak ada artinya di situ. Nah, kemudian di atas klausa, ini kalimat. Kalimat itu pastikan gabungan kata-kata yang mengungkapkan pikiran, yang utuh, dan mengungkapkan secara informasi secara lengkap. Ciri-cirinya sudah pasti gabungan, baik gabungan kata, gabungan perasa, dan klausa. Kemudian harus diawali dengan huruf kapital. Ini yang sering teman-teman itu suka lupa kalau nulis kalimat itu, Kata atau huruf pertama di depan itu kadang, ya karena keasikan nulis ya. kebiasaan kan, kalau kita WA gitu kan hanya biasanya nyambung aja terus. Kadang-kadang juga nggak ada tanda baca segala macam itu, tidak ada huruf kapital, itu sebenarnya tidak bisa dinyatakan kalimat. Cuman mungkin karena sudah common, ya itu kan kalimat non-formal ya jatuhnya ya. ya. Kita lawan bicara paham, tapi secara kaidahnya itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kalimat yang lengkap. Nah, kemudian ciri ketiganya, tanda baca. Ada koma, titik. Tanda tanya, tanda seru ini yang kadang juga sering diskom, ya. Kalau kita WA kan, kadang-kadang ini mau nanya, mau memberikan pernyataan atau pertanyaan atau perintah. Karena kadang, kadang kalimat, tapi tidak ada kata di belakangnya, tidak ada tanda, enggak ada tanda titik, tidak ada tanda, per, tanda tanya, tidak ada tanda seru. Dibingung, kadang-kadang lawan bicara mengartikan ini mau nanya apa sih gitu loh, atau ini mau ngomong apa sih gitu loh. Nah, kemudian sedikitnya dia mengandung subjek dan predikat. Plus mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah. Tapi untuk bisa menyampaikan kalimat yang lebih jelas, yang lebih utuh itu bisa ditambahkan dengan objek, Sorry, objek kata keterangan atau kata lengkap. Nah, contohnya di sini. Ada dua klausa, sejak ayahnya meninggal ia menjadi pendiam. Itu kan bisa berdiri sendiri kan? Sejak ayahnya meninggal itu sudah mengandung sebuah kalausa ada subjek ada predikat tapi tidak mengandung arti karena tidak ada keterangan tidak ada kata apa tidak ada kata uh, intonasi atau tanda bacanya kemudian tidak diawali dengan huruf kapital jadi itu hanya kayak penggalan kata gitu oh, sorry penggalan kalimat bukan penggalan kata tapi dia sudah berdiri dari subjek dan predikat nah kalau misalnya kita mau combine dari dua kalausa ini karena kan tadi kan kalimat terdiri dari frasa, klausa, dan kata. Kalau kita mau combine itu seperti ini jadinya. Sejak ayahnya meninggal, Oma, ia menjadi pendiam. Sudah memenuhi itu unsur kalimat. Ada keterangannya, yang pasti ada subjek predikat ada klausanya, dia huruf kapital dan juga ada tanda baca dan buah uh, pernyataan. Oke, okay. ini ada contohnya lagi. Internet connection masih jelas, ya. Suara saya nggak putus, kan? Ya, soalnya kayaknya internetnya kurang stabil. Masih, Bu. Aman, Bu? Masih jelas, aman bu. Ya. sebentar. Masih jelas, Bu? Oke, oke. Ini sebentar, hmm. sebentar ini saya lupa tuh. Recording in progress. Uh, maaf saya tuh kadang suka lupa udah ngoceh Saya belum uh, apa? Recording. Nanti nextnya, kalau niremain ya. Karena saya kalau udah ngoceh itu suka lupa gitu loh. Kalau belum recording nanti uh, sayang dan kasihan bapak-bapak dan ibu-ibu tuh enggak bisa dapat rekaman untuk materi ini untuk bisa di review lagi atau mungkin di rewind lagi. Oke. Okay. Yeah, saya lanjutkan, Ge mana tadi sebentar. Oke, berarti tadi sudah sampai di sini ya, klausa dan kalimat. Nah, eh, Nah, contohnya ini. <coughs> Ada A ambilkan buku itu, B hati-hati, C jangan duduk di situ. Nah, menurut Bapak Ibu nih, ini klausa atau kalimat? Tadi kan sudah ada tuh ciri-cirinya. Hmm. Artinya kalimat, Bu. Sepertinya, berarti uh, belum yakin ya, Pak, ya? Iya, Bu. Kalau <laughs> dalam pengertian saya tadi yang dijelaskan, Bu, ya, kalimat hmm. itu memiliki arti yang utuh, ya, Bu. Jadi, hmm. saya, saya kira ini semuanya ini mengandung arti yang utuh, Bu. Oke. Okay. Baik, terima kasih, Pak Arief. Yang lainnya, ada opini lain? Atau mungkin ada kira-kira beda persepsinya? Enggak apa-apa saya Iya, bu uh, saya tips ini bu ya uh, belum begitu enggak masalah apa benda kalau sama kalimat kalau okay. tadi maksudnya mas serio uh, intinya kalimat tuh kita bisa paham gitu ya seperti ini kan meskipun pendek ya hati-hati ya. itu mm -hmm. uh, kalau kan sudah jelas maksudnya itu bu, mungkin bisa di, disebut kalimat tapi kalau dari mm -hmm. misalnya kompleksitas kata-katanya seperti klausa juga gitu ya, Bu ya. Iya. <laughs> jadi betul -betul. Uh, okay. uh, uh, jadi eh uh, yaitu Bu ada ini ya di tengah-tengah saya saja oh, masih gampang ya, ya, Pak ya antara ya, ke klausa atau ke kalimat ya, Pak ya. <laughs> Iya, ya. Oke. Okay. Nah, ini benar tadi yang kata Pak Haryo bilang, ini memang semuanya berupa kalimat betul. Ini kan rancu ya kadang-kadang ya. Mana yang klausa, mana yang kalimat karena kurang lebih itu ciri-cirinya hampir sama. Tapi di sini ada pembeda yang cukup signifikan. Kalau kita lihat nah, di sini klausa dan kalimat sama-sama terdiri dua kata atau lebih. Sama-sama mengandung subjek dan predikat dan sama-sama memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat yang membedakan adalah di poin 4. Klausa tidak memiliki intonasi akhir atau tanda baca walaupun terdiri di subjek dan predikat. Jadi biasanya itu dia merupakan bagian dari kalimat. Sedangkan kalau kalimat itu utuh, memberikan informasi walaupun pendek kayak tadi Bapak bilang hati-hati, tapi kita sudah menangkap tuh informasinya. Oh iya, hati-hati gitu kan. Itu kan kayak lebih ke warning ya, bukan perintah walaupun tanda seru tapi warning berarti kan peringatan keras ibaratnya. Nah, di sini definisi kalimat yang paling terlihat signifikan itu adalah kalimat adalah dia memiliki tanda baca dan intonasi akhir, serta diawali dengan huruf kapital. ini menurut Kaida dalam penulisan ya Bapak-Ibu, ya bukan dalam kayak kita pembicaraan seperti ini ya. Jadi kalau dalam tulisan atau penulisan kita melihat sudah ada awalnya huruf kapital, kemudian memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Serta sudah menyampaikan informasi, itu adalah kalimat. Walaupun pendek, hati-hati, ambilkan buku. Tapi tadi, apa? Ambilkan buku itu, gitu kan? Tapi kita jelaskan, oh, itu adalah kalimat perintah. Walaupun cuma ambilkan buku itu, karena, karena bingung tuh, kalau usah jadi kan tingkatannya itu kan adalah kata, perasa, kalau kalimat. Nah, yang paling tinggi itu kalimat, karena dengan hanya walaupun cuma dua kata dan simple, tapi kita tahu apa yang dimaksud dengan e, kalimat itu kalau kalau usah kan kayak di sini contohnya setiawan sering kehujanan itu kan bisa berhenti pak di situ so what gitu loh kalau dia sering kehujanan dia mau menyatakan apa sih gitu loh ada lagi keterangannya ini kalimat bukan ya karena tidak ada e, apa pemberhentian terakhirnya ibaratnya tanda akhirnya itu enggak ada bisa koma bisa juga titik bisa juga tanda tanya Nah, kan bingung kan Pak, itulah kenapa e, klausa ini tidak bisa, apa ya namanya, maksudnya e, tidak memberikan arti, tapi tidak memberikan keterangan secara menyeluruh. Apa maksud dari kata-kata yang disebutkan dalam klausa? Kalau misalnya kalimat sudah jelas, walaupun cuma tadi bilang e, apa? hati-hati, kita sudah tahu, oh itu menyatakan kalimat peringatan. Kalau hati-hati titik, Bapak tinggal tidak tahu, nih, belakangnya tidak ada. Tanda seru, enggak ada tanda tanya, bingung kan? Terus apa? Ada lanjutannya enggak setelah hati-hati? Titik, atau mungkin itu pertanyaan, atau mungkin itu perintah, itu masih ambigu kan Pak? Makanya belum bisa memberikan informasi dalam artian apa maksud dan tujuan dari kata-kata tersebut. Tapi kalau kalimat sudah paham. Jadi, seperti yang Pak Harya bilang, betul, itu walaupun dia pendek, itu bisa disebut, ini adalah kalimat. Karena sudah mengeluarkan pikiran yang lengkap, kemudian sudah ada tanda baca dan atau intonasi akhir. Jadi kan bertaun nih Pak, hati-hati tanda seru berarti kan sudah selesai. Kita hanya mau menyampaikan hati-hati. Tapi kalau hati-hatinya tuh enggak ada tanda tanda belakangnya bingung. Ini mau ngomong apa sih? Ini mau menyampaikan apa sih? Gitu, Pak Rayan. Bisa dipahami maksudnya perbedaan antara kalau dan kalimat? Iya. Ya, berarti okay. karena klausa dan kalimat ini dibedakan, bu, intinya kan keduanya digunakan untuk komunikasi. Berarti Uh, kemungkinan kita komunikasi via WA itu kebanyakan pakai klausa mungkin ya, bu ya? Ya. Dibandingkan kalimat ya. Betul. Makanya Betul, sebenarnya ya. itu pun kalimat pak. Cuman kadang-kadang nih ya hmm. karena kebiasaan. Karena kan kita biasanya WA hmm. itu kan non formal ya. Itu kan Betul. kita nggak kasih kata titik. Kadang bahkan ngelanjut terus gitu kan. Ini apa? Mana subjeknya? Maksudnya apa? Makanya kadang sering ada miskomunikasi ketika kalau kita WA uh, di WA itu uh, persepsinya kita beda. Kita perlu cuma mau nanya atau kita mau menyatakan, tapi nanti bisa dibilang, kok dia kayak marah ya, atau kok dia kayak salah menangkap maksud saya ya, karena kurangnya intonasi atau tanda baca yang benar itu, Pak. Kan ada tuh orang nulis WA tuh lanjut, terus kalimat titik-kalimat titik, tapi bingung gitu. Nggak ada koma, nggak ada pertanyaan, padahal dia mau menjelaskan sesuatu misalnya. Nah, itu belum bisa menjadi kalimat yang utuh. Tapi karena memang biasanya WA itu kita kan berarti sudah kenal ya, Pak, ya itu biasanya kan memang non formal jadi ya kadang lawan bicara paham tapi banyak juga yang salah persepsi mengenai maksud dari si uh, pembicara itu jadi memang pentingnya tuh tanda baca itu pak koma titik tanda seru tanda tanya bahkan aposiop atau strip itu memang unsur kalimat tapi itu sangat uh, apa ya bagi saya itu cukup penting karena membedakan apa yang mau dimaksud atau apa yang mau dikatakan dalam kalimat tersebut begitu para yang boleh tanya lagi bu boleh ya, berarti kalau dihubungkan dengan goal kita bu jadi memang sebaiknya dibiasakan menggunakan yang struktur kalimat ini ya bu ya dalam menulisnya, bu ya ya betul makanya kadang-kadang ada um, apa karena kita mau menuju ke atau goalnya adalah artikel ilmiah, udah bisa tuh Pak, mulai belajar. Bahkan kan dalam pekerjaan Bapak juga kan, pasti kan Bapak berkomunikasi dalam email kan ya Pak ya. Email, kemudian juga mungkin balas membalas surat atau korespondensi. Itu kan juga kadang-kadang ada yang, walaupun ada yang bilang ini surat formal, ini surat informal, tapi dibiasakan sudah memperhatikan kaedah-kaedah kalimatnya Pak, supaya nanti lawan bicaranya faham, maksudnya Pak Rayan apa, dan tidak ambigu. Karena jatuhnya kalau ambigu kan salah persepsi. Nah, itu lebih nanti agak merepotkan Jadi bisa, Pak, belajar dari kegiatan atau pembicaraan sehari-hari. Jadi memang kita belajar dari hal yang paling gampang dulu, Pak. Dari yang kecil, dari yang sehari-hari, baru nanti kita belajar mengembangkan kata-kata bagaimana baiknya menyampaikan ide atau maksud kita ke lawan bicara dalam satu kalimat dan bisa dipahami secara tidak salah, tangkap maksudnya. Seperti itu. Oke, okay, Pak Ryan, kasih, ada yang mau Siap, ditanyakan lagi? Sementara eh, cukup Bu, terima kasih Bu ya. Oke. Okay. Makanya kadang-kadang eh, saya juga kalau nulis WA itu kan agak apa ya, panjang-panjang gitu. Saya juga suka agak repot kalau orang yang cuman satu kalimat pendek dia ganti. Pendek jadi bingung gitu bacanya kok banyak banget. Makanya kalau kalau saya pribadi gitu belajarnya itu dalam satu kan kita bisa enter tuh pak di dalam ya pak ya jadi bukan langsung dikirim di enter jadi supaya begitu membaca tahu itu satu kesatuan utuh gitu loh karena kadang-kadang orang tuh kalau wa kan salah gini bu enter dikirim di mana bu di mana terus saya di sini maksudnya mau ngomong apa sih ini dia mau nanya saya dia mau memberikan informasi atau apa bingung gitu loh karena nggak ada titik nggak ada koma gak ada tanda tanya nah itu yang kadang suka bikin orang jadi miskom sama misperception seperti itu, Rayan. Oke, dari yang lainnya mau ada ini lagi atau mungkin masih bingung? Harusnya e, sebenarnya simpel ya. Memang ini kegiatan kita sehari-hari ya. Cuman karena kita sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang non formal atau mungkin bahasa-bahasa slang ya istilahnya ya. Jadi kita suka lupa gitu bagaimana cara menulis. Kalimat yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Oke, sekarang saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, Oke, ini saya tutup dulu. Oke, nah ini ada contoh kalimat-kalimat dasar. Pastikan kalau struktur inti kalimat itu udah gampangnya cuma terdiri subjek dan predikat. Nah, kalau untuk keterangan selanjutnya itu bisa berupa objek, pelengkap, atau keterangan itu boleh ditambahkan, boleh tidak, karena dengan subjek dan predikat saja kadang kita sudah menangkap apa maksud dari kalimat tersebut. Ini kalimat dasar, contohnya, Terdiri dari subjek dan predikat. Nah, subjek itu sendiri apa sih? Subjek itu merupakan bagian klausa. Jadi, dia berdiri sendiri, Pak. Seperti tadi, tapi belum menjadi sebuah kalimat. Bisa berupa kata benda, ataupun <coughs> klausa. Nah, biasanya subjek ini kita bisa tahu kalimat itu dengan bertanya atau menanyakan siapa, kalau subjek berupa orang, atau apa. Jika dia berupa... Uh, apa benda atau sesuatu yang bukan orang. Nah, subjek ini sendiri uh, banyak macamnya ya. Jadi kalau misalnya kita bingung dalam sebuah kalimat subjeknya apa, seperti tadi, kita balik ke pertanyaannya, mau mencari. Jadi, Bandung contohnya pernah menjadi api. Subjeknya yang mana sih? Kalau di sini sih, mungkin kalau kita sudah paham, udah pasti biasanya subjek itu di awal kalimat. Tapi bisa juga di awal kalimat dikasih keterangan dulu, kemudian baru subjek. Jadi kita bertanya lah dengan diri sendiri, ini siapa atau apa yang menjadi pembahasannya? Siapa pelaku utamanya atau apa yang melakukan? Nah, jadi di sini bisa dilihat subjeknya. Contohnya, kebetulan ini kalimat sederhana ya, jadi bisa kelihatan. Tapi nanti kalau sudah kalimat yang panjang-panjang itu kadang orang agak bingung yang mana subjeknya. Jadi untuk bertanyakan. Untuk tahu di mana subjeknya itu lebih ke dibalikan pertanyaannya apa atau siapa. Kemudian kita juga tahu ada yang namanya predikat. Salah satu unsur utama dalam kalimat juga, ia ya bisa berupa kata kerja, kata sifat, ataupun kata benda. Nah kalau predikat ini lazimnya digandeng setelah subjek. Dan biasanya memang pasti mereka bergandengan, tak terpisahkan. Setelah subjek pasti predikat. Ini contohnya, bisa kita lihat. Nah, untuk kalau tadi kan subjek itu mau tahu yang mana subjeknya, kita bisa bertanya siapa sih pelakunya atau apa yang melakukan. Nah, kalau predikat, kalau kita mau tahu ini berupa predikat atau bukan, itu salah satu tanda kuncinya itu predikat dapat diingkarkan atau dapat dinegasikan. Bisa dibuat kalimat negatifnya. Jadi bisa ditambahkan kata tidak, bisa tambahkan kata bukan. Kayak contohnya kan, nih sunarti tidak rajin ke perpustakaan daerah. Kalau kita pengen tahu di mana sih predikatnya, kita tanya kalimat atau asorik ah, kata mana yang bisa kita ingkarkan. Kan nggak mungkin, sunartinya kita ingkarkan kan nggak mungkin. Makanya biasanya karena berupa kata kerja, kata benda atau kata sifat itu rajin itu bisa kita ingkarkan. Berarti bisa berupa, bisa menjadi kalimat yang dua sunarti rajin ke perpustakaan daerah atau sebenarnya tidak rajin. Nah, kata rajin itulah yang menyandang sebagai predikat, karena dia dapat diingkarkan. Jadi untuk ngetracknya istilahnya mana subjek, mana predikat, tadi kuncinya. Subjek itu bisa ditanya who atau what, tapi kalau predikat, dia bisa diingkarkan. Nah, kalau objek ini, kehadirannya tergantung. Jadi dia hanya pelengkap, Pak. Pelengkap itu dalam artian, dia bisa sebagai tambahan keterangan informasi Karena kalau subjek predikat mungkin orang masih belum gitu jelas Bisa ditambahkan dengan objek Objek ini biasanya lebih kayak orang bilang objek penderita ya Biasanya di akhir setelah predikat bisa berupa nomina atau klausa nah, Kemudian seperti ini contohnya Jasa menghadirkan saksi Berarti dia tuh bukan pelakunya, tapi kayak korbannya gitu loh. Jadi siapa yang menjadi objek penderitanya di kalimat itu? Nah ini contohnya, objek pun bisa menjadi ada kalimat aktif, ada kalimat pasif ya. Mungkin Bapak-Ibu masih ingat. Jadi objek itu bisa berubah menjadi subjek kalau kalimatnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Biasanya tuh dibalik, kayak ini contohnya jaksa menghadirkan saksi. Kalau kita mau balik dia menjadi subjek, berarti menjadi pasif, saksi dihadirkan. Jadi kayak, udah, pasrah. Saksi itu dihadirkannya oleh jaksa. Pelakunya siapa? Ya pasti si jaksa, karena dia yang menghadirkan saksi. Kalau dibalik, misalnya saksi menghadirkan jaksa. Walaupun secara pengertian itu gak lazim, ya, tapi maksudnya, kalau misalnya kata-kata di itu biasanya lebih ke kalimat pasif. Kalau dia seperti ada di sini ada kalau dia menjadi kalimat apa kerja transitif namanya ada imbuhan meng mengi atau mengkan. Ini pelengkap seperti halnya objek juga tergantung predikat bisa berupa nomina, verba atau adjektif. Nah ini hanya pelengkap saja supaya lebih mempermudah informasi yang kita sampaikan. Ini keterangan kurang lebih sama seperti pelengkap. Jadi basically itu kalimat itu ya subjek dan predikat. Selebih-lebihnya itu bisa berupa objek keterangan pelengkap tergantung kebutuhan lebih kepada pemberian informasi yang lebih detail kepada lawan bicara atau orang yang mau kita sampaikan informasi tersebut. Oke, dari bapak ibu, untuk sesi kita eh, ini aja yang mau saya bicarakan. Yang penting tahu dulu eh, kalimat itu apa, tata cara pembuatan kalimat itu apa. Nah, kemudian harus dari, dari apa, kurang lebih jadi familiar ya. Mungkin kita sebenarnya seperti saya bilang, sudah terbiasa ya, baca-baca. Oh, ini namanya, tapi kita baru tahu, oh ini namanya frasa, ini namanya klausa, ini namanya kalimat. Tapi kalau misalnya kayak tadi para yang bilang di WA kita kan gak ada tanda baca tuh itu sebenarnya maksudnya klausa. Tapi dia detil seperti kalimat bisa dijadikan kalimat tinggal tambahkan saja intonasinya. Kemudian pertamanya itu huruf kapital karena dia menyatakan itu adalah permulaan sebuah kalimat. Kalau dia klausa, kan dia bisa di tengah-tengah, bisa di belakang, bisa di depan. Makanya ini nggak jelas nih. Nah kalau sudah kalimat berarti kan subjek predikat awali grup kapital diakhiri dengan tanda baca atau intonasi akhir, begitu. Gak sulit kan ya belajar bahasa Indonesia cuma kalimat doang kan ya. udah biasa itu sebenarnya, cuman kadang ya memang kita suka lupa karena terbiasa non formal. beginian kan maksudnya hal kayak begini kan paling dipakai itu hanya untuk acara formal ya, maksudnya acara formal tuh kita nulis surat, kita korespondensi, bahkan kalau misalnya korespondensinya dengan teman sejawat yang udah dekat walaupun cuma tulis-tulisan email, pasti bahasanya ngaco. Bukan ngaco dalam artian apa ya, cuman ya udah udah ngamperhatikan kaidah, yang penting dia ngerti saya mau ngomong apa gitu. Nah, cuman karena luaran kita nanti akan berbentuk artikel ilmiah atau jurnal, mau nggak mau harus memperhatikan kaidah yang termasuk ejaan Penulisan huruf besar, kata huruf miring, itu kan karena kita nggak aware ya, uh, gitu kan? Karena udah terbiasa udah yang pentingnya dia ngerti lah. kita juga nggak harus semi-amat, nggak di review oleh reviewer, nggak dinilai oleh penguji, gitu kan? Ya sudah, yang penting kita ngomong, tektokan komunikasi dua arah lancar, selesai. Tapi ini kan karena kita tujuannya untuk penulisan karya ilmiah atau artikel, mungkin bisa. Sebentar ya, sini apa, -apa. Maaf, ini terus sedikit. Tadi ada kerjaan lagi, soalnya pokoknya kejar target. Oke, Bapak Ibu, <tuh> tadi sedikit materi dari saya. Mungkin nanti saya mau ambil sedikit artikel, dalam artian artikel aja. Mungkin kita review artikel itu kan udah lebih mewakili, emang tujuan atau luaran yang mau kita ambil itu apa. Dari situ, Bapak Ibu bisa lihat contoh. Mungkin, oh, ini yang namanya kalimat. Yang mana sih subjeknya seperti tadi saya bilang. Kalau kalimat sederhana cuma subjek predikat gampang. Tapi kalau udah kalimat panjang apalagi yang menerangkan ini, menyatakan itu gitu kan, itu bisa kebanyakan pelengkap dan keterangannya dibandingkan subjek predikat. Bahkan kadang-kadang subjeknya nyempil di tengah. Jadi keterangan depan, terus ada pelengkap lagi, kemudian subjek, baru predikat, baru keterangan lagi. Jadi nanti kita akan coba sedikit belajar, oh ya, dalam kalimat ini mana sih subjeknya? Kenapa dia dinyatakan subjek? Mana predikatnya? Kenapa dia disebut predikat? Contoh aja kok, enggak bukan artikel ilmiah ya, ya, enggak ini. Cuman mungkin kita ambil contoh misalnya nanti saya share berita, menurut Bapak Ibu ini contoh kelausa di sini apa sih? Sebutkan misalnya 10 kelausa yang ada di sini atau mungkin dari kalimat yang ini, mana sih subjeknya? Mana sih predikatnya? Jadi sedikit eh, apa ya supaya Bapak Ibu lebih aware dan lebih paham aja yang dimaksud dengan subjek apa, predikat apa? Kemudian yang terutama kelausa dan kalimat. Karena tadi kan mungkin sempat bingung ya. Karena memang rata-rata saya pun awal, bukan awal, jadi walaupun bingung. Apa sih kelausa? Kayaknya sama-sama aja nih. Kita nggak pakai titik, nggak pakai koma juga. Ngerti kan Bapak Ibu yang saya maksud. Tapi kan itu tidak bisa dijadikan sebuah kalimat yang memang sesuai dengan kaidahnya. Oke, dari Bapak Ibu mau ada pertanyaan. Hari ini pada pulang cepat nggak sih kalau di kantornya? Karena kan biasanya kalau mau puasa tuh suka hari ini boleh pulang cepat gitu. Enggak ya? Normal, Bu. Normal ya? Oh, kirain. oh, normal ya. Biasanya tuh kadang ada sih kantor-kantor yang besok persiapan puasa nih hari ini boleh pulang lebih cepat. Terus nanti ketika pas lagi puasanya, biasanya jam kerjanya lebih maju kan ya? Dan pulang pun lebih cepat. Oke. Okay. Dari Pak Haryo, Pak Rayan, Pak Jatmiko, siapa tadi yang aktif? Pak Dika, Pak Yohan mau ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih membingungkan, mau lebih uh, dipahami lagi, mau lebih dimintai keterangan atau penjelasan yang lebih detail? Monggo. Hmm, permisi Bu, izin bertanya Bu, Boleh. itu kan tadi Ibu menjelaskan tentang subjek dan predikat ya Bu. Okay. nah kalau misalnya ini ada sebuah ini, ini jujur saya nggak nggak ngerti bu ini kalau misalnya saya kalimatnya itu seperti ini saya dipukuli Chris John gitu bu itu subjek okay. subjeknya yang mana bu itu sederhana terima kasih okay. bu. saya dipukuli kayak saya share, share yang tadi ya sebentar nih tadi Oke. Okay. ini posisinya tadi ada di sini contohnya mana ya Oke, okay. nah ini, jadi uh, subjek, predikat, objek. Nah, subjek kan tadi bisa dinyatakan dengan uh, apa atau siapa ya Pak Haryo ya. Kalau predikat udah pasti kata kerja, kata sifat, ataupun kata benda. Nah, yang agak mungkin ranjau itu objek ya. Karena objek ini juga bisa berupa pelaku atau subjek. Nah, tapi intinya subjek itu adalah yang melakukan suatu hal makanya di sini disebut bentar subjek itu mana ya nih subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa untuk yang berupa orang atau apa yang berupa bukan orang atau yang tidak bernyawa kalau tadi bapak bilang misalnya seperti contoh subjeknya uh, sorry kalimatnya adalah uh, saya dipukuli Chris John gitu ya bapak ya kalau saya tidak salah ya nah itu yang melakukan siapa pak? Ya, sayanya Chris. atau Chris John? Chris John-nya, bu. Oke berarti pelakunya udah jelas Chris John. Iya bu. Oke berarti yang dimaksud atau yang dinyatakan subjek dalam kalimat bapak adalah Chris John. Oh. Oke itu satu ya pak ya. Nah kemudian predikat berarti kan predikat itu kata kerja, kata benda atau kata sifat. Dipukuli jelas itu adalah kata kerja pukul. Dasarnya dulu basicnya kalau di itu kan imbuhan ya. Pukul, berarti predikatnya adalah uh, pukul. Kemudian ada lagi saya. Saya ini siapa? Saya diapakan gitu loh Pak. Saya dipukulin nih sama Chris John. Berarti kan saya objeknya. Saya yang menderita. Saya adalah objek penderita Pak namanya di situ. Jadi, tapi kenapa? Kok subjeknya Chris John kenapa di belakang? Gitu ya Pak ya. Nah, karena di sini ada ciri objek yang lain itu adalah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat yang diam. Saya itu cuman menerima. Kalimat aktifnya adalah Chris John memukuli saya. Itu kalimat aktifnya bisa dijadikan pasif atau dia menjadi diam itu kalau objeknya dipindah ke depan. Tetapi imbuhan dalam predikatnya berubah dari kata memukuli saya menjadi saya dipukuli Christian, tapi tetap pelakunya sama atau subjeknya sama, karena dia yang melakukan hal tersebut, dia yang memukuli Christian, yang memukuli saya menerima pukulan berarti sayalah objeknya. Jadi objek itu lebih ke sasarannya gitu loh pak. Begitu jadi cara melihatnya wah, subjek itu bisa di depan bisa di belakang, tapi tergantung kalimatnya. Kalau kalimat aktif, subjek di depan. Kalau kalimat pasif, subjeknya di belakang. Tapi berubah nanti imbuhannya kalau dia berupa kata kerja. Seperti di sini, Pak. Yang jasa menghadirkan saksi. Yang melakukan siapa? Uh, jaksanya, Bu. Ya, Jaksanya ngapain sih? Menghadirkan. Oke, okay. jasa menghadirkan. Berarti menghadirkan itu predikatnya. Aktifkan dia. Dia yang melak menghadirkan. Dia yang melakukan suatu aksi. Nah, saksinya adalah objek. Dia yang dihadirkan. Kalau kita mau rubah kalimat yang menjadi kalimat pasif, dibalikkan Pak, berarti objek ke depan, saksi. Bukan saksi menghadirkan jasa. Nanti kalau kayak gitu jadi konsepnya yang melakukan sesuatu itu sih saksi. Padahal ini saksi kan dilakukan atau dia sebagai penerimanya. Makanya dipindah atau berubah imbuhannya dari kata meng menjadi di. Berarti dia pasif. Dia hanya menerima keadaan Pak. Dia tidak melakukan suatu hal. Dia tidak melakukan suatu aksi. Seperti itu. Uh, kurang jelas atau masih mau butuh uh, penjelasan lebih detil lagi? Ya, Bu. Sudah jelas, Bu. Jadi yang saya tangkap itu uh, berarti tata bahasa ini tidak tidak melulu apa SPOK ya, Bu ya. Jadi yeah. apa maksudnya? Tidak maksudnya tidak selalu subjek itu di depan, terus habis itu disusul predikat, terus objek itu berarti tergantung konteksnya bu ya dari yang saya tangkap ya bu. betul kalimat yang benar itu memang tergantung dari spok minimal sp lah ya pak ya subjek predikat itu kalau dia kalimat aktif tapi bisa dirubah menjadi kalimat pasif dengan cara objeknya dipindah ke depan makanya tadi disebutkan kalau kita mau cari subjek cari itu yang ngelakuin siapa atau apa yang melakukan hal tersebut itu Jadi pelaku utamanya siapa sih? Itulah subjeknya. Kalau dia hanya sebagai penerima atas suatu aksi tersebut, dia pasti menjadi objek. Nah, tadi tinggal dibedakan apakah ini kalimat aktif atau kalimat pasif. Tapi biar tahu, biar enggak rancu, tuh, dia pada bingung apa ini aktif, pasif. Udah gampang. Ini yang melakukan siapa sih? Ini? Mana pelaku utamanya? Cari aja Pak, pelaku utamanya. Dialah subjeknya. Kalau dia yang... Cuman menerima pasif sebagai korban, di barat kata itu lah dialah objeknya. Seperti itu Pak Haryo. Jelas nggak Terima kasih Bumi ya. Baik. Ada lagi yang lainnya? Ya Bu, terima kasih Bu mengingatkan kembali Bu. Hmm? Ya jadi jadi ini Bu, jadi apa uh, ingat ya uh, maksudnya uh, subjek predikat ya setelah iya. sekian lama sudah lupa Bu. Lupa Pak, ya itu karena karena kita pokoknya ya karena sudah terbiasa uh, apalagi ya kalau kita berkecimpung dalam dunia kerja yang tidak mengharuskan administratif sekali Pak. Itu kan kadang-kadang kita lupa seperti tadi kita bilang uh, apa bikin surat. Misalnya kayak kayak kalau kayak saya, kebetulan kan saya bagiannya tuh banyak administratif, Pak. Jadi kan kita harus bikin surat, mau nggak mau kan kita harus mengerti. Oh iya, ini mau membahas apa nih? Harus tahu dulu, gitu kan, latar belakangnya. Bahkan bikin laporan kan seperti itu, Pak. Yang pertama adalah latar belakang, pasti. Kita mau ngomongin apa sih, gitu. Nah, dari itu baru tuh kita merinci kalimat-kalimatnya. Itu memang sedikit complicated karena eh, memang... Kaidah yang benarnya pokoknya kalimat itu cukup subjek predikat yang lainnya semua pelengkap gitu pak. Tapi tetap harus mempunyai arti, mempunyai apa penyampaian informasi juga harus jelas dan kemudian ada tanda baca ataupun internasi akhir. Itu yang kadang sering dilupakan itu tanda baca, internasi akhir dan huruf kapital. Bapak kalau WA kan pertama kan makanya kenapa kalau kita WA kalimat pertama pasti kan otomatik menjadi uppercase kan pak ya? Kalimat satu huruf besar gitu kan ya, itu karena memang kaidahnya kalimat itu harus diawali oleh uh, huruf kapital. Karena kalau huruf kecil semua cuma kalau uh, apa udah di tengah-tengah kan, kadang kita juga udah ribet lah. Itu kalau saya lihat, kalau saya analisa, maksudnya kadang-kadang kita itu lupa kaidahnya itu seperti apa, yang penting paham lawan bicaranya. Itu sih, Pak, nanti kita belajar pelan-pelan. Uh, enggak detail detil banget nggak susah amat yang penting paham ini kan kalimat sederhana kan cuman kan jadi kayak uh, me-refresh pikiran kita ya Karayan ya jadi oh iya iya ini namanya subjek ini namanya predikat even yang kayak tadi kan terlihat simpel, kan cuma karena kita bingung yang mana ya subjeknya ya karena uh, ya kita ngomong-ngomong aja ngerti cuman kadang-kadang ini yang dimaksud subjek ini yang dimaksud objek, itu kadang kita suka keselimur lah ibaratnya suka bingung oh jadi ini tuh, cara taunya dari sekian banyak kata dalam kalimat, mau tahu ini subjeknya siapa, atau mau tahu ini subjeknya yang mana, bagaimana cara untuk mengidentifikasinya. Seperti itu. Oke, yang lainnya, mau ada pertanyaan atau mau masih ada yang bingung dari penjelasan saya? Saya sih sudah cukup terwakili, Bu, dengan Mas Daryo dan Mas Daryat. Oke. Okay. Nah, Pak Haryo nih mau raise hand, mau angkat tangan atau angkat kaki Pak? Iya <Patri resonance> <laughs> bu, ano mau izin bertanya lagi. Silakan silakan. Mungkin nggak ada hubungnya sama materi hari ini ya bu ya. Tapi okay. hati ibu menyinggung tentang apa karya ilmiah kan ya bu? Kita <tort> <tort> outputnya kan katanya nanti mau bikin karya ilmiah dan e, kami ini kan di bidang apa istilahnya bisa dibilang IT lah bu ya istilahnya. Uh, kan di dalam dunia IT itu ada istilah yang sudah kita akrab lah ada istilah download, upload ya Bu setiap hari kita pakai online, offline dan lain-lain lah, error itu dan hmm. sekarang itu akhir-akhir uh, ini saja saya itu baru baru tahu Bu ada istilah bahasa Indonesia untuk menggantikan itu Bu seperti error itu diganti galat kemudian unggah, unduh unduh, unduh ya, garing luring hmm. lah itu Bu Nah, kalau ya. kita membuat karya ilmiah, Bu, yang mana yang harusnya kita pakai, Bu? Yang kat, yang kata yang sudah umum itu, download error dan sebagainya itu, atau yang kata yang sudah masuk KBBI itu tadi, Bu? Oh ya, oke, oke, okay, okay. baik-baik. Eh, uh, bingung ya, Pak? Ya, karena memang kadang-kadang arti dari kata-kata yang familiar, itu kan biasanya dia kan mengartikan dari bahasa Inggris atau mungkin bahasa lainnya ya. Itu kita nggak familiar ya, Pak. Karena memang dalam bahasa, kayak komputer itu kan rata-rata pasti pakai bahasa Inggris ya, Pak. Jadi bahkan kita dulu, saya pun juga nggak itu apa. Kayak dulu daring, apa terus daring, luring, bingung kan, Pak? Itu daring yang online apa yang onsite Kita lebih paham dengan kata aslinya. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah ini, Sebaiknya memang kita menggunakan AED atau jenis seperlakan atau yang sudah di eh, apa, diartikan dalam bahasa Indonesia seperti tadi mengunduh, mengunggah. Tapi kalau misalnya ada beberapa kata yang mungkin sudah familiar atau kita tetap mau mengartikan atau menulis dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya, itu boleh saja, Pak. Tapi biasanya eh, pencirinya adalah kalau dia bukan bahasa Indonesia, itu dia di eh, apa di italik pak di garis miring jadi misalnya saya mendownload gitu kan pak ya saya melakukan download atas apa misalnya nah downloadnya itu kan bukan bahasa Indonesia kan pak itu biasanya dalam penulisan artikelnya itu kita eh, apa dibuat italik atau dibuat miring untuk kata, jadi kita tahu itu bukan bahasa Indonesia. Itu boleh saja, jangan sah, -sah saja. Dan itu pun kadang beberapa apa dalam artikel ataupun jurnal kan juga suka nyampur-nyampur ya bahasanya ya, karena mungkin lebih supaya lebih memberi pengertian yang umum. Karena kan kayak ngunggah ngunduh terus luring daring itu kan juga masih kata-kata baru ya Pak ya. Itu boleh idealnya karena kita kan apa menulis dalam bahasa Indonesia, idealnya itu kita menggunakan EYD dan juga kata-kata yang sudah disahkan dalam kamus bahasa Indonesia tersebut. Tapi kalau memang ada beberapa kata yang menurut Bapak jadi rancu dan membingungkan, boleh diterus dalam bahasa uh, Inggris atau mungkin bahasa aslinya, tapi dikasih keterangan dengan, jangan lupa di Pak, itu berarti bukan uh, kata yang ada dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi kita sudah paham artinya. Seperti kayak update, ya kan pak update atau pemutakhiran kan baru enggak tuh kan kalau kita bisa ayo dong diupdate gitu kan coba gini ayo dong programnya dimutakhirkan kan kayak lah baku bener kan gitu kan ayo programnya diupdate itu lebih familiar nah itu biasanya kalau ditulis dalam kalimat garis miring saja pak boleh kok tapi memang sebaiknya atau idealnya yang uh, sudah diterjemahkan lah dan sudah dibakukan dalam kamus bahasa Indonesia itu seperti itu. Gak apa-apa itu memang common kok karena kan bahasa udah karena kita biasanya ngomongin juga nyampur-nyampur, orang paham gitu. Cuman untuk lebih menekankan itu bukan eh, kataihan dalam kamus, cukup tulisannya dimiringin. Dan itu PR, Pak, karena miringinnya banyak nanti. Karena kan biasanya udah pasti nyampur update, download, terus kemudian update, eh apa eh, enggak itu kayak onsite, online itu udah common itu bukan bahasa Indonesia tapi orang udah kamen, udah biasa. Nah, untuk mengartikannya cukup di garis miring. Seperti itu. Kayaknya Pak Arya udah siap nih menulis artikel ilmiah nih. Udah kancang-ancang saya menulis apa nanti buat luarannya. Gitu enggak, ya, Pak? Anu, Bu, tadi terlintas aja, Bu, baru baru terlintas. Kalau yang biasa nulis itu Mas Rayan itu, Bu. Oh, iya. Ya. Terima kasih, Bu, jawabannya, Bu. Sangat membantu, yeah. Bu. Oke, okay, baik. Bu. Kayaknya parayan penulis ulung ini. Iya -gitu, bu, sering pak. nulis, sering nulis di WA grup bu, saya bu. Oh, <laughs> nulis apa di WA grup? Berarti nanti? Ya, nyapa, kalau nyapa-nyapa teman aja bu. Oh, berarti nanti belajar ini pak udah mulai oh ya cara menulis yang baik dan benar supaya nanti jadi terbiasa. Karena nggak mudah loh apa kayak kita nulis surat formal itu. E, suka saya, maksudnya mengkoreksi gitu kan di bagian saya juga nulis surat. kok kayak begini gitu loh yang mau disampaikan. Apa ini? Mana komanya? Kenapa di tengah-tengah ada? Kadang-kadang kan terusan tuh ngetik, kok oh, di tengah-tengah ada huruf kapital, katanya maksudnya oppo. Iki gitu kan, secara e, apa? Kaidahnya kan salah, tapi memang karena sudah terbiasa. Nah, apa nanti kita pelan-pelan e, mulai kembali ke jalur yang benar? Jadi nanti ketika nulis, walaupun cuma nulis surat, nulis email itu kita sudah tahu berarti oh harus seperti ini yang benar. Nanti kalau udah kayak gitu, udah udah terbiasa nulis artikel mah gampang pak, cuma nulis kan ya. Iya bu, cuma nulis aja bu. <laughs> nggak apa-apa, belajar. Saya pun juga sering dikoreksi, kan kita kan sama-sama belajar. bapak uh, Saya bantuin Bapak atau dalam artian menjadi tutor, saya pun kan juga punya guru lagi, kan Pak, tetap dikoreksi. Itu kalau misalnya nulis ini, ini jangan kayak gini, Mbak, kalimatnya. Harusnya seperti ini, supaya nanti maksud dan tujuannya faham. Konsepnya juga nggak bisa menurut-urut gitu, nggak bisa. Latar belakangnya dulu, pendahul pendahuluan kita latar belakangnya dulu, terus merefer ke mana dulu, kan seperti itu ya Pak ya runut, gitu loh Pak alur ...nya. Baru masuk ke inti, baru nanti masuk ke closing. Seperti itu, oke. Yang lainnya, atau mau eh, apa? Ada pertanyaan lagi? Boleh kok, enggak mesti harus materi kita, atau mungkin tadi seperti Pak Haryo terpikir, "Waduh, nanti saya kalau nulis artikel ilmiah. Gimana nih? Repot juga kan kalau harus mencari gitu kan ya?" Memang repot sih, cuman maksudnya. Uh, kalau memang nggak nemu atau kayaknya nggak pas jadi masukin dalam ini boleh tapi dikasih remark ya tadi di garis miring atau mungkin uh, apa? Kalau kayak di garis bawah sama di uh, di bold atau ada apa ya namanya bold apa sih? Ditebelin ya itu memang nggak common, tapi kalau misalnya bukan sesuai kamus itu cukup di garis miring atau mau langsung ini nih uh, bikin apa uh, di sesi kedua ketiga bikin artikel kecil nih. maksudnya udah pada tugas ya. Belum belum tugas, tugas. Oh. dan ada tugas. Jadi kalau tugas ini kan ini kan <laughs> kita ini ya Pak ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan MKDU. Jadi kita kan memang ada grup. Nah, kalau tugas ini kita mesti benar-benar diskusi dan koordinasi lebih lanjut. Tugas ini uh, harus apa? Karena nanti sama semua semua kelas. Karena kita kan harus uh, apa ya sama-sama tukar pikiran kita mau ngapain nih atau kita mau menghasilkan karya apa nih di tugas. Kalau yang saya maksud tadi itu cuman kayak supaya coba dong bikin satu paragraf atau satu artikel cuma terdiri dari satu paragraf atau mungkin dari sepuluh kalimat tapi sesuai dengan kaidahnya gitu jadi cuma kayak pengen ngelihat kayak apa sih contoh penulisan bapak ibu sekalian gitu loh dari kalimat simpel kan terlihat gitu kalau misalnya kalimatnya sudah baku kalimatnya sudah jelas nanti nulis artikel nulis jurnal itu enggak terlalu masalah paling hanya dipoles sedikit tapi kalau yang nulis yang eyd nya aja masih berantakan itu nanti pasti sulit nulis artikel terjurnal kembali lagi harus karena kebiasaan nanti kan lama-lama Allah bisa karena biasa ya bapak ibu ya jadi kalau sudah terbiasa nulis kalimat yang baik dan benar pasti nanti udah kesananya udah lebih mudah saya nggak bilang nulis artikel tuh nulis artikel sih gampang apa ya, kalau cuma nulis mikirnya yang susah mulai dari mana, mau mulai dari mana, intinya apa? Itu kan memang agak PR-nya di situ, ide-idenya itu. Tapi kalau udah terbiasa nulis yang benar, secara kalau kita mau meng, apa ya, kalau kita mau istilahnya mentransformasikan pikiran kita ke tulisan, dia cenderung lebih mudah. Itu dari pengalaman saya sih sebenarnya, karena sudah terbiasa nulis yang baik, walaupun masih kadang-kadang ada -kadang, uh, lah salah yang karena yaitu gabung antara EYD sama yang non-formal. Oke, Bapak-Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Okay. Yeah. Pak Jadniko, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Oke. Okay. Oke, Pak Haryo, Pak Ryan cukup? Cukup, Bu. Terima iya. kasih. Mungkin Hari. pertanyaan ini, Bu, non formal. Karena tadi kan kami sudah ditanya satu-satu. Mungkin kita gantian. Kalau Mia, domisili di mana, Bu, ya? Asli Jakarta, Oke. Bu, ya? Kalau saya lahir besar di Jakarta. Saat ini pun domisili saya oh. di Jakarta. Posisinya itu sekarang, jadi selain jadi dosen, Kak, saya juga, eh, apa ya, punya pekerjaan di luar dosen istilahnya itu di Universitas Nasional Mas saudara nih sama usia kan satu yayasan nih Universitas Siber Asia sama hmm, Universitas kebetulan ya, ya, itu. Nah, kebetulan bisa kalau siber itu di Ragunan kalau yang di Unas itu di Pejaten. Nah saya posisi di Pejaten eh, di bagian penjaminan mutu. Jadi oh. ya itu tadi repot pak nulis kalimat laporan bundel-bundel itu uh kalimatnya pusing tapi ya itu, belajar itu jadi Makanya mau nggak mau saya harus bisa mentransformasikan, saya harus bisa gimana sih cara menulis kalimat yang benar, kalimat yang baik, dan sesuai dengan ejaan. Itu pun juga masih kadang ada revisi ya. kadang ada mungkin saya salah. Jadi eh, belajar, seperti saya bilang tadi, kalau sudah terbiasa nanti kalau menulis artikel, menulis jurnal, itu lebih mudah. Jadi ini pun saya masih di tempat kerja, karena biasanya kan saya selesai jam 4, karena masih ngajar jadi saya lanjut jadi dosen itu sebenarnya dibilangnya saya baru ya dosen itu baru paling tiga semester ini yang benar-benar incas banget gitu loh jadi pekerjaan utamanya itu sebagai karyawan tapi di bagian penjaminan mutu mungkin kalau bapak ibu ada yang bekerja juga di perguruan tinggi mungkin tahu ya bagiannya kalau di luar itu di perusahaan tuh lebih ke auditor ya bagiannya Tapi kalau di universitas namanya penjaminan mutu, memastikan standar mutunya itu ditetapkan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan peraturan dikti, kemudian juga implementasinya supaya bisa menerapkan atau mengimplementasikan budaya mutu di lingkungan universitas nasional ini. Berarti ini Bu ya banyak-banyak bantu adiknya Bu ya, unsia Bu ya, kan sedang akreditasi nih Bu. Ah, ya benar. Pusing, Pak. Aduh. Punas pun lagi lagi proses uh, akreditasi program studi. Kalau di Unsia cuma 5, di Unas sudah 31, Pak. Lebih oh, ngulang lagi. Per Bu ya, gitu. Uh, tergantung, Pak. Jadi, uh, kalau untuk Yang, di perguruan tinggi itu kan ada prodi, ada universitas. Punasnya ya. sendiri juga lagi proses uh, akreditasi. Prodinya itu ada sekitar 20 atau 25 yang lagi proses akreditasi. Berarti bapak bisa bayangkan betapa hektiknya pekerjaan penjaminan mutu. Apalagi kan tahu sendiri, Pak, dikti itu berubah-berubah, Pak. Tadinya 7 kriteria, sekarang 9 kriteria. Itu kalau nulis, bayangin, Pak, 9 kriteria, tapi dibatasi, tidak boleh lebih laporannya, lebih dari 150 lembar. Sampai segitunya, loh, Pak. Karena biasanya tuh kita kalau udah nulis kan harus mendetail ya pak, ya itu sampai 300 lembar, 400 lembar. Sekarang harus dikompres. Nanti kan juga jurnal gitu kan pak, nggak bisa panjang-panjang kayak kita nulis apa ya buku atau apa dalam satu lembar atau dua lembar itu kita sudah bisa mencakup semua apa tujuannya, latar belakangnya kenapa, inti permasalahannya apa, pemecahannya seperti apa, kemudian mau apa strateginya dalam meraih target yang kita sudah tentukan. Seperti itu, ya, jadi posisi Baik, Jakarta. Semangat, bu. semoga sukses, Bu. Akreditasinya, Bu, amin. Insya Allah, terutama di usia Yang ya. lagi ketar-ketir ya, Pak. Ya, mudah-mudahan ya, iya, kalau sudah keluar akreditasinya, kan? Insya Allah, Bapak Ibu kan, ini ya punya apa ya? Bahan apa dasar kompetensi, Pak, karena kan diakui ya secara dikti, jadi lebih valid lagi dan jadi universitas pertama ya, bukan prodi, tapi universitas pertama karena kan. Banyak ya, Pak. Sekarang ya, PJJ, PJJ yang lain ya. Tapi mereka itu, universitasnya belum cyber, hanya prodinya yang sudah cyber atau online merujuk kepada kondisi pandemik yang dua tahun terakhir ini. Tapi kalau UNSIA kan sudah memang konsepnya dari awal itu sudah berbasis online, jadi semuanya hanya mempelajari, hanya berbasis online PJJ, dan kemudian kelebihannya itu ya kita ada video conference diwajibkan minimal berapa berapa berapa. Itu mungkin kelebihannya dari yang lain cuman PR kita masih panjang. Kemarin sempat juga sih memang bantu bantu apa? Bantu membuat laporan borang yang namanya ya. Banyak ya, karena masih kriteria lama itu sampai berlembar-lembar. Sampai tiap hari tidurnya jam 2, jam 3 demi ya. membuat laporan. Boleh tanya sedikit tuh Bo, ya? Boleh. Uh, kalau untuk yang PJJ sama kriterianya yang dipakai, Bu. Formatnya saat apa? ini, kalau kalau saat ini ya, Dikti itu sudah menerapkan 9 kriteria, Pak. Jadi lebih banyak lagi dan dia lebih kompleks. Nah, PGJ ini kan dibilang baru ya, Pak, istilahnya. ya Jadi, bukan atau beda dengan perguruan tinggi konvensional atau yang reguler. Jadi, untuk kebijakannya sendiri secara di internal Dikti itu belum... Dibuatkan baku, jadi masih mengikuti tujuh kriteria, Pak. Secara konsep sama, tapi kalau sembilan kriteria itu ada tambahan dua. Saya lupa apa tambahannya itu. Itu yang harus disebutkan. Kalau BJJ, dia masih mengikuti kriteria yang lama, Pak. Masih yang tujuh kriteria. Kalau Bapak nanti coba searching, ada tujuh kriteria, ada sembilan kriteria. Karena BJJ sendiri itu dibilang baru, dari dikti sendiri belum keluar peraturan akademiknya yang menyangkut PJJ ini jadi mereka masih mengikuti kriteria atau prosedur yang lama masih yang tujuh kriteria jadi lebih ya sama sih konsepnya cuman memang tidak semendetil yang sembilan kriteria karena memang dari dirinya sendiri belum ada belum ada <tuh> belum ada apa peraturan tersendiri mengenai PJJ karena memang baru ya baru paling beberapa kan dulu kan UT ada kan tapi e, UT itu tidak ada Vicon ya, kalau saya tidak salah ya, tidak diwajibkan Vicon. Nah, baru memang e, Cyber Asia ini yang pertama menerapkan universitas. Jadi dari atasnya sendiri sudah online. Kalau yang lain kan, e, kayak Telkom pun sekarang sudah ada kan, pak pembelajaran PJJ ya, Prodi PJJ kan, tapi universitas sendiri masih universitas konvensional atau reguler. Nah, kalau dia mau akreditasi, kalau saya tidak salah, Telkom juga lagi dalam proses akreditasi, tapi dia hanya akreditasi di Prodi-nya. Kalau di unsia, prodi plus universitasnya yang terakreditasi, institusinya juga harus diakreditasi, tapi masih menggunakan tujuh kriteria yang lama, karena memang belum dibakukan atau belum disahkan untuk kriteria PJJ ini. Karena pasti kan ada beberapa konsep yang berbeda ya Pak ya, dengan konvensional ya. Nah, itu yang masih dalam proses penggodokan di dikti. Di. Nah, selama belum keluar, boleh mengajukan akreditasi, dan itu diakui sama Abang PT tapi masih menggunakan kriteria yang lama atau tujuh kriteria tersebut. Gitu, Pak yang. Iya, Pak Ibu ya. Ini kami sengaja kadang suka diskusi akreditasi karena tadi benar hmm. Ibu ya, Bu, karena hmm. seperti Mas Aryo ini pengennya cepat lulus, Bu. Jadi kalau akreditasinya lancar kan bisa lulus. Jadi ah, ya. kami dari dari mahasiswa kalau diceritakan seperti ini kita akan berpikir juga uh, bagaimana caranya kita ya, Bu ya, sebagai mahasiswa juga uh, ada kontribusi Bu, untuk kesuksesan akreditasi. Iya di kampus kita itu. Terima kasih dunia serinya bu. Makanya nya UNSIA itu memang kenapa kita ngotot harus akreditasi? Karena kan memang kalau perguruan tinggi baru itu memang dia otomatis harusnya minimal C kan. Cuma karena PJJ ini peraturan atau undang-undangnya belum fix semua, jadi kita kejar pak untuk akreditasi. Kenapa nanti imbasnya untuk bapak ibu sekalian? Masa nanti lulusnya dari Universitas Bernasiah akreditasinya apa? itu perguruan tinggi tidak terakreditasi ya enggak ada nilainya apa. Karena kan kalau jadi PNS saja Pak, event di konvensional, perguruan tingginya tuh harus berakreditasi A kan? Baru Bapak Ibu bisa ngelamar jadi PNS, ya? Kan? Begitu kan? Nah, kalau PJJ karena masih baru, makanya kita ngebut nih. Tahun ini harus ada akreditasi minimal-minimalnya kan C, Pak, daripada tidak terakreditasi. Artinya, kalau sudah terakreditasi kan kita diakui kita mempunyai kriteria-kriteria yang kita lengkapi, kita sesuaikan dengan peraturan PT. Tapi kalau misalnya tidak terakreditasikan, kayak cuman terdaftar doang, ada gini operasional, tapi dalamnya kayak apa nih, sistemnya seperti apa, itu kan belum diakui, belum sah lah ibaratnya itu sebagai perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan yang memang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Jadi memang akreditasi itu penting kok, Pak. Jadi memang kemarin juga, makanya kenapa ngubur-ngubur nih supaya cepat akreditasi, karena kan memang Ya seperti tadi Pak Ryan bilang, Pak Haryo mau lulus-lulus nih. Nah, sebelum kita menelurkan lulusan pertama, minimal kita mengantongi dulu nih sertifikat akreditasinya. Seperti itu. Jadi kan lebih kuat ya dibandingin yang tidak terakreditasi atau bahkan hanya mempunyai izin. Pasti Bapak juga eh, dulu kan diiming-iminginya dalam artian kenapa pilih unsia eh, pertama dia online kan jadi kan lebih enak ya maksudnya kalau terkendala kayak bapak ibu kan kerja di luar kota segala macam itu waktunya ngaturnya lebih fleksibel. Nah terus kan pasti kan di memang universitas pertama tapi kita pun punya PR, punya beban mental untuk memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dan lulusan itu adalah target pertamanya. Tahun ini harus keluar akreditasi supaya nanti ketika ada lulusan pertama yang muncul, itu dia e, sudah e, dalam konteks si universitasnya tersebut sudah terakreditasi. Jangan sampai masih baru mengantungi izin operasional. kasihan Pak ke kan, mahasiswanya. Karena event di sini tadi, kalau konvensional kan harus A. Kan kasian. Tapi kalau kayak kita nih di UNAS nih, itu kan dia lebih ke targetnya kan mahasiswa, eh sorry, siswa-siswa baru lulus. kasihan kan Pak kalau misalnya kita nggak bisa mencapai kreditasi minimal A, dia nggak bisa ngelamar PNS. Eman-eman, 4 -eman, tahun gitu kan. Padahal kan kita citanya mau jadi PNS terhalang. Kenapa? Karena akreditasinya B, akreditasinya C. Pasti itu jadi salah satu unsur pertimbangan kita mau kuliah di mana. Akreditasi itu. Kemarin sempat ini ya, memang ya, kayaknya kemarin pas saya dengar pas pensam aku atau apa tuh banyak yang menanyakan gimana nih um, apa posisi akreditasinya saat ini. A, B, C, atau bahkan tidak terkreditasi. Nah itu makanya kenapa kita push untuk tahun ini, supaya bisa maju pengajuan, lagi on proses, jadi mohon doanya Bapak-Ibu sekalian supaya nanti hasilnya bisa keluar, kita sudah submit, kita sedang dalam proses menunggu review dari BANPT dan juga menunggu hasil citasi lapangan. Jadi ini semua nih dari dua bulan ini, prodi-prodi di -prodi sana tuh lagi ini, setiap hari itu udah, wasah, wiritan, terus kemudian begadang ngerjain borang istilahnya supaya bisa mendapat hasil akreditasi yang maksimal. Gitu nggih, Pak. Oke, ada lagi yang lainnya? Oke, karena waktunya sudah jam 16.20 nih. Mungkin Bapak-Ibu ada yang sudah waktunya pulang, cuman jadi terhambat karena masih dalam sesi ini. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, atau mungkin tiba-tiba nanti terpikir setelah di-close session kemudian mikir, oh iya, tadi saya mau ini, saya masih belum jelas, itu Monggo, kita ada WA grup atau Telegram, atau mungkin di LMS, boleh di-share, nanti juga mungkin dari Bapak-Ibu sekalian bisa menambahkan, kalau menurut Bapak-Ibu itu keterangan saya masih belum lengkap, Monggo ditambahkan, jadi... Kita, ini apa ya, belajarnya santai ya Pak ya, dalam artian, bukan belajar satu arah, uh, jadi harus dengerin saya, terus enggak. Jadi saya justru mau minta masukan, karena kan kompetensi setiap orang beda nih, mungkin saya cuma tahunya ini, padahal Bapak bisa memberikan uh, keluasan ilmu lagi buat saya, jadi kita saling sharing aja. Oh iya, sebelum saya close ini biasanya di absen ya? Karena kadang di sini itu enggak, enggak ini ya, enggak apa namanya, Enggak, kelihatan absensinya. Sebentar guys, saya buka dulu absensinya. Jadi di sini, kalau saya sebut namanya ini yang artinya dia belum tercekris hadir. Mungkin karena namanya berbeda dengan nama yang tertera di LMS atau, atau memang belum sinkron. Jadi saya confirm secara manual ya.